lagi Ngeter ngeternya beat ya bagus tuh kayaknya dimodif tuh gitu enak aja liatnya gitu apalagi buat pacaran kan semoga yang deket sama aku cepet serius ya ngajak lah, serius ya. sih kan deket sama Anjir kan sebagai apa dulu nih nah, gitu kan kalau niatnya serius Insyaallah Allah oh, gitu ya Anjay Hai hey guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Koko Zia Motovlog kali ini gua lagi sama cewek cuy kemarin juga ada yang nanyain katanya pas waktu review motor ini terus ayah nanyain Bang review juga sepenuhnya dong Ya <laughs> anjir katanya. Duh, gue juga mau nanya-nanya sebenernya ya sama sama dia dia tuh teman SMP gua itu ketemu lagi waktu di tempat kerjaan dan di resign gue juga resign jadinya kita tetap kumpul di sini coy sama-sama nggak punya kerjaan anjir modul <laughs> banget tuh ya. iyalah dan sekarang kan eh, banyak banget ya ada cewek yang pengen pengen motor gue gitu nggak apa ya modul oh, kan mungkin ya yang metik metik bebek gitu ya muternya Sekarang kan banyak banget lah lagi-lagi sekarang coba cari sekarang kan uh tangannya motor-motor gede gitu. Keren lah pokoknya. Jadi bisa buat apa uh, partner gitu Kalau dia yang pakai kan gue bisa di belakang boceng gitu, Cok. <laughs> jancuk, jancuk. Nah, gue mau nanya nih sebenarnya uh, lah itu sejak kapan gitu bisa pakai motor ini gitu? Tuh. Dari SMP sih. SMP diajarin sama siapa gitu? Diajarin sama kakak aku. Kaka. Terus kaka. Punya lah, kakak? Punyalah kalau aku cowok. No. Kamu temen kakak aku cowok <laughs> tapi udah nikah. ah bukan kakak ya? No. Aka. No. mama Mamas. No. Aa. No, no, no, anjing anjing. Lah bisa pakai motor ini belajar tuh pakai motor ini apa pakai motor yang lain? Enggak bedalah. Aku SMP belajar pertama pakai motor Mega Pro, tahu enggak? Mega Pro yang dulu tuh. Tahun berapa tuh? Ya SMP aja tahun berapa? 2000 Lupa gue anjir. Eh. Kelas pokoknya masuk SMP aku udah bisa pakai itu motor gede. Dibelajarin pakai Mega Pro, cuma tiga kali putaran doang di lapangan langsung dilepas ke jalan aku bisa. Ya. Ya, dasarnya tomboy kali ya lo bisa pakai motor ini kan bisa rasain lah bedanya pasti uh, motor koplingan sama motor bebek pasti bisa bisa ngerasain lah enak mana gitu Cok. enak kopling sih enak kopling yes enaknya enaknya kenapa gitu ya enak aja gitu kayak ringan banget itu enak aja deh pokoknya deh kalau dibangun butuh enak ringan kayak punya dosa lo anjir udah belum anjir oh <laughs> gue SM, sma juga stm bawa Bawa bawa mega pro juga sih. Poknya SMP SMA tuh aku bawa mega pro sekolah. Lu ninja dong bentar. Gua numpang numpang. Gua nggak doyan ninja, gua anjir. KLX anjir. Jir. Gak apa-apa KLX sama aja kawasakin itu gua numpang gitu ya. Anjay. Gimana mau beli? Gimana anjir. mau punya kerjaan aja enggak? Enggak punya duit sekarang aja masih minta orang tua malu banget kan. Ya enggak sih. Menurut kamu ya? Motor yang paling suka dari sekian merek, misalnya ada ada Kawasaki, ada Honda, ada Suzuki, segala macam. Uh, yang paling kamu suka tuh dari body, dari tenaga, itu sukanya yang yang apa gitu? Motor apa gitu ya? Merek nih. Merek. sama bodinya gitu. Kalau merek sih aku Honda sih. Cuma nggak tahu sukanya Honda, tapi kenapa di rumah belinya pada yang Yamaha semua? Nggak tahu dah. Ngidamnya pakai Honda Honda itu ngidamnya motor apa gitu? Dulu sih jaman SMA beat kali ya, lagi ngeter-ngeternya beat ya, bagus tuh kayaknya di tuh gitu enak aja liatnya gitu, apalagi buat pacaran tuh enak. Biar tangannya bisa kemana-mana gitu ya. Eh gila kali lu enggak gue, gue punya beat anjir, nambah lo enggak sama gue anjir. Uh, cangkrik. Uh, kita udah punya duitnya masing-masing gak? Kampret, kampret. Kan sekarang juga zamannya zaman uh, motor modifikasian ya lo lihat motor gue gimana gitu suka nggak mau sama motor modifikasi gitu gua kalau FU sama yang lain tuh kayaknya enggak tertarik gitu kalau buat dimodif gue lebih tertariknya tuh kalau B itu dimodif tuh kalau nge-scoopy tuh cakep banget anjim jamet nih bro Senggol dong anjim ya bener-bener ya, kan. ya. Bener. ya gue mungkin tahu ya uh, mungkin selera gue ini karena buat di luar cow, kalau gue, gue pakai motor gede kayak kebanti kali, kayak orang-orangan banjir jalan pakai motor kan, yang nggak nggak main banget lah coy. Yeah, yeah. <laughs> selain apa namanya, selain uh, motor modifikasian kan, yang yang kayak moge nya tuh suka motor apa gitu? Moge, kayaknya gua nggak tertarik sama moge deh gue mah terangnya poknya kayak elek deh, nah, ya, cinta gue tuh kayak elek banget dah. <laughs> gue minta doanya ya? Ka elek, amin. Kau pengen pengen jtaik Anjer? <laughs> jtaik ya enggak ya? Kamu sakit? Yang keluaran baru. Yo i. i bismillah. Bismillah. Solawatin dulu aja say. Eh, gue itu di situ punya banyak sawah ya. Dimana? Nanti gue kejar keluar aja gitu. Ya. Paman itu sama orang. Biar, -biar gue cepet kaya Anjer. Lalu masuk <laughs> ke <kaya> daerah Kuala. <suam. laughs> ini lo mas duit masuk ke gua itu tawaran lo. Trik tipu-tipu anjir. Aduh gila. Janganlah jangan jangan dosa dosa dosa dosa. Eh uh, uh, aslinya kita kita umur berapa sih ya, Cuk? Itu umur 20-an ya? Yes. Segitulah. Rencana neka kapan, tuh Gue, gue, masalah ya, tua belum menikah Loh, tahun depan insya Allah semoga yang deket sama aku cepet serius yang ngajak Loh, Serius, iya, Kan deket sebagai apa dulu nih nah, gitu kan? Kalau niatnya itu. serius, insya Allah. Oke, oh, gitu ya, anjay. Kalau yang lain-lain yang itu, -lain oh mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Uh, bener, benar benar Banget <tuk> ya buat kamu yang lagi nyari uang. Wee. <tuk> Gue juga lagi Pengen eh lagi Lagi pengen cari eh cari cuma Duitnya anjir Itulah ya Kalau mau seriusin cewek tuh nggak harus pakai uang yang banyak Cukup niat aja dulu Niat dan seriusnya ya bawa-bawa cincin lah kalau mau serius lah. cincin enggak harus mahal kali cukup buat ngikat dulu aja kan cewek biasanya nyarinya kepastian kali Ikat dulu ah biar nggak lepas apalagi dia butang orang lain kan tahu oh dia udah ikutnya sama gue gitu. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. eh uh, igg IG. ada mungkin ada yang lain itu ya iya iya apa gitu Follow guys jangan lupa follow guys at Nelly Har Eh, double L, pakai Y, underscore HRD ya. Jangan lupa HRD, HRD. Uh. oh gitu F -F. kayak pemimpin perusahaan, anjir. <laughs> Amin, berarti, berarti soal cowok udah punya nih? Apa soal cowok udah punya? Eh, uh, cowok ada yang dekat ada cuma kalau buat yang ke jenjang serius, kayaknya masih belum ada deh. Gitu, yes, <coughs> jomblo eh belum ada pastian berarti kalau ada berarti langsung siap dinikahin mau yang ya ya gimana sih cowoknya sih kalau niatnya bener ngomong sama orang tua mau gini-gini ya Insya Allah lah. kalau gue bajingan Cuk. nanti sana udah udah lamaran terus nyobain cabut bangke, bangke. itu mah nanti karma sendiri oh gitu lah itu mah pasti karma sendiri bajingan dulu baru baik bukan baik dulu baru bajingan. Ampret, ampret, ya sih ya, ya bener bener Jadi itu siapa nih yang yang yang bakal yang bakal rencana ke depan apa gitu? Gue pengen punya bisnis sendiri sih. Bisnis apa ancu? Gak pengen buka toko warung-warung apa gitu? Warung apa kek? Kayak kafe kafe gitu? Niatnya? <tik> Gue mau buka-buka buka-bukaan buka, ajalah lah, buka-bukaan aja. <tik> ceweknya banyak gampang lah unboxing satu unboxing lagi yang lain Termasuk lo ya antar Oh no aku tidak untuk di unboxing guys Oke mungkin itu aja ya yang obrolan hari ini mungkin ya kalau ada ada yang salah dari ucapan kita ya Cuk jangan lupa like comment dan subscribe Bisa juga ke semua sosial media Pokoknya support terus channel Koko Motovlog kalian komentar-komentar aja lah tentang apa tentang video gue gitu ya cu kalau ada kurangnya ya tolong dikomentari tapi dengan komentar yang baik kalau memang baik ya tolong supportnya ya